Iblon mengetahui usahakan kau belum pikir ku emos sampai-sampai sampahan Tuhan. Di ati umba oh sayang betra Nun Lumput o'namsu dan nasu ke bunga merah Ketangan tapak, pulon jatuh demi kegataan